USD-yen bearish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan USD-yen terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 115.54, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 115.84. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212